تفير الله العظيم dia kan masih mau? Halo, Raka. Kulen, halo, Kairo Bang Iki, mana kak? Bang Iki, turu-turu deh. Hai, via via cantik. Kalau Agus, Agus, Agus, ke Egy, ke Egy lah, ke eci. juga kan, bukan tarung ini karet, nah, karet, nah. assalamualaikum kak sore sore pak Dio waalaikumsalam gimana kabar kabar baik ya apa kabar kayak orang Chinese gitu kayak orang Chinese apa kira mana kan kalau diginiin baru lah nggak bisa ya katanya Makasih kasih bapak gini Insya Allah Assalamualaikum kak. Kakak jelek Assalamualaikum salam Itu karet buat apa kak Buat narik Rahang-rahang uh, aku kan gak bisa Gak bisa ngatup toh nih hmm, Nih Halo Bang Nacip apa kabar Pas gimana kabar ini Lumayan mau rindu Ah bohong Rindu sama aku benar bohong benar ke eci lagi nah, tuh host asli Chinese band Chinese band bah. kenapa aku sekarang jadi disebut cici -ci -ci oh, orang Sunda asli hmm. Sunda asli aku anjir pakai breaker gitu butuh butuh pakai karet breaker ini breaket kalau permasalahannya nggak kayak aku nggak nggak rahang kan rahang nggak harus pakai karet bang Gabriel kalau yang rahang gitu harus Nuhun, sawang sona, kumaha damang, mang nacib, mang nacib, kumaha damang, kumaha damang, mang nacib. Siapa yang buat rambut ini lucu kali, bang? Ibu aku, ibu, ibu aku yang buat. Oh, pakai jaket, karena bandung lagi dingin. Rahangnya kenapa? Ganya, gak enggak enggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak ih nggak lo nggak Udah makan, nggak Udah tadi pas Hampir queen yang buat orang itu paling ibu atau sendiri. Masa kipo buatin yang lihat, cuma bisa turu bang sih. Kipo cuma bisa turu. Ya. Kipo bisa turu. Kipo bisa main game, makan, turu, marah-marah. Halo semoga sehat selalu. Saya selalu juga bang Fendi. Interibu bikinnya iyalah ini kok. Kata ibu aku biar aku balik kayak anak yang dulu. Kata ibu aku diginiin biar aku balik kayak anak yang dulu. Damang teh alhamdulillah damang. selam sona mang nasib kamu damang. Urangku enggak bisa buka kunci kenapa? Nah sekarang lagi di mana? ini aku lagi ngurusin sesuatu yang sesuatu dengan yeah, sesuatu yang sesuatu maka karena ada sesuatu tadi sesuatu yang sesuatu siapa tahu kipo pinter juga banget nasib cina iya yeah. campak aja keluar kalau tuh kipo masih nggak mau kerja lebih <laughs> Enggak, dia udah bantu aku banget dia udah bantu aku banget kali ini banget nasib aku berterima kasih banget sama kipo kalau kipo nggak ada nggak tahu Makasih mandi-mandi sana. -mandi mang udah mandi, Mang. Makasih Bapak. Thank you Bapak. Thank you. Mereka selalu dimudahkan rezekinya ancakan rezeki padangaran semoga apa yang Bapak kasih sama aku dibalas berlipat ganda panjang umur sehat selaluin ceranya rezekinya. I love makasih ya. Terima kasih Bapak. Syi Bapak, syi Thank you, Bapak. makasih Alhamdulillah ya Allah, lancar rezekinya Bapak Permasalah ya Allah. Oh, itu bikin anggaran kos berapa kalau di lumayan mah anggaran kos gimana Bang Gabriel maksudnya? Intinya sesuai iya ngomong apa, channel Halo Robert. Aduh, Pak bikin ya, Lembut banget Gabriel ngomongnya. Lembut gimana, sih ya? Lembut gimana? Buset, Oh, bisa lupa lagi. Aman. Iya semarin sana Allah kipau ditempatin di situ pak sekarang kita ambil positif uang negatifnya kak betul banget kak Eci kalau nggak ada kipau juga nggak tahu aku nggak mamang kan kerja ya nggak bisa nolongin gitu mamang kerja kondisi aku kayak gini jadi kipau bisa baik be alhamdulillah bener sih bener banget dulu Dulu karena takut gigi dicabut, jadi dua tahun makan dikunya di sebelah kanal Asia, kanal Nah aku juga gitu, yang ini nutup, eh, yang ini nutup, yang ini ngebuka, gitu Lagi main HDI lagi, ga main-main, rezeki kan Alhamdulillah, Albert, mantap jiwa, Alhamdulillah Kos bikin gigi rapi, makasih love, via channel jauh banget tempat mamang kerja kemarin menyemperin kejauhan Tadinya aku mau nyamperin Bang Nacib tapi aku gak tahu Bang Nacib posisinya di mana. Eh, uh, kalau kos uh, pertama pasang, pertama pasang ini aku 8 juta masang, masangnya aja 8 juta pertama, terus kalau setiap kontrol uh, itu 250.000 iya untung kipau ada backup iya untung ada kipau itu karet bahas iya nih eh, buat yang penasaran ya nah, bukan taring guys hmm. Apaan problem ya tetap positif, koni negatif, malah balik malah beres beres dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam siap mangyan. Mau kemana eh Kemarin tidak, tapi itu jangan tahu dan makan di warung Bu Imas. Harus makanan Bandung Aduh salah, harus jangan di Bu Imas. Makan bareng enaknya teh. Bu Haji Ciganea, bukan Bu Imas, Bang Nafik. Aku mikir-mikir hati, -hati? maksudnya Allah kipau karena Allah tak mau ngijinnya, mau ngizinin sesuatu katanya Menjadi sesuatu ya kak, betul Betul banget ke Eci, Alhamdulillah ya ke Eci ya Alhamdulillah, makasih juga buat semuanya Keluarga tutung juga support, banget aku Thank you Pertama pasang gigi kepala sama kanan pagaian kok oh gigi palsu bukan gigi palsu anjir bukan gigi palsu karena aku pernah kapas pasang behawah buset satu hari gak bisa makan karena gigi ditarik gitu jadi gak makan bubur doang aku mah 3 4 hari gak bisa makan aku mah 3 4 hari ya hampir seminggu aku mah gak bisa makan makannya bubur doang indomie pun langsung ditan. Lagi di Kak cantik, Cenah Anja, Seruhan, kemana aja kamu apa kabar? Tapi cuma di sana doang, nanya atuh, Tes Nanya atuh, Bang Nakib, aku lagi di jalan Ahmad yani cuman mandi, mama tiga hari belum, ya sama aja anjir Tiga hari, anjir, belum mandi Sebel mangnya nih Dulu gak ke dokter sembuh sendiri, tapi sekarang aku gak bisa buka lewat, mungkin 2 atau tiga aja Aku dulu gak ke dokter, Rahang Lu aku gak ke dokter Tapi ternyata Aku jadi sakit kepala tiap hari Sakit kepala aku Munyah, sakit Sakit cuy Munyah, iya Munyah, emi aja kayak munyah batu ya Yang belom banget kan, sekarang sesuatu, sesuatu ya, biar keep on handle dulu Siap banget ya, kecep sakit banget ya kayaknya nggak jadi ah eh, buat gigi sabar ih nggak bang nacip cuman dua tiga hari aja kesananya mah aman kalau kalau kayak aku gini makan aku rahangnya ya nih kalau giginya mau udah rapih nih aku mah rahang aku mau masalahnya rahang bukan mau merapikan gigi kalau merapikan gigi mah aman semangat sosbud moga-moga amin, amin. ada kak oh kapan kapan katanya kapan nih bohong kamu mah rohan, ngomong doang Rohan iya ketekan kali itu gigi ih sebenarnya baru pertama pasang BHT semuanya Unger kalau kamu tahu mah eh mamang mah gimana atasan atasan nggak mandi mama juga enggak atasan mamang siapa wajah ya atasan mamang siapa wajah cabok wajah atau bapak bapaknya atau wajah Bapak tanggal wajah Bapak Bapak mandi Bapak Bapak mandi Bapak Anjir Si Bapak punya rencana top star send Sakit gak Di behel, Pertamanya doang Pertamanya aja sakit Cuman 2-3 hari lah 2-3 hari Sakit di sininya maman. Di sininya ada Luar akhirnya halus dan suara buka mode getar lagi Iya, tapi kalau gini kalau live mah gak mau baca typingan. Kak nggak gak kalau pertama kali pakai baju itu kayak senyum sempet terus kadang nyengir sendiri. Enggak. Kalau orang kan lebay ya, kalau di Behol kalau misalnya ngomong-ngomong-ngomong dia gini ngomongnya. Ditutupnya gini hmm. aku mangga biasa aja, biasa. cuman kalau ini mah karena ketahan karet aja jadi susah teh. mas mas co Tunggu betul, suwe aku dong, aku dong. Hai kakak salam masih salam juga Angelin kak mau tahu kakak baca tapping itu mangian mangrehan mawas Bully aku manggil aku abang abang parah mawat semana mawat parah banget nggak boleh terlalu ngomong rahang gitu channel harus pelan pelan iya iya nggak anjay aku lihat nak aku lihat orang nak ketahui asli ya orang kelihatan pisan yang baru pasang bel apa sih hehehe oh iya yeah. masa jadi gitu ya kan tapi aku mah deh pertama masang nggak gitu sih covid oh, enam mana sini yang yang manggil yang manggil gitu ke kak Eci cabok sama aku ya sini cabok mau tegur curau sekali <laughs> iya tapi nggak apa apa sih kan orang beda beda tapi tau mahanya meren kalau orang yang meren giginya teh agak ke depan mah mungkin susah tapi kadang-kadang aku mun kalau ketawa juga aku uh, suka rada nyangkut gitu ya walaupun di egency ini rada nyangkut gitu tapi gak, gitu, gitu, anter, enggak ya, sampai dituan terus enggak ini ya Allah rehan parah banget kalau pasang behel boleh gak host, kan? boleh gigi kamu emang bermasalah rekan, tapi kalau misalnya gigi nggak bermasalah pasang behel tuh kayak nyiksa diri sendiri nggak sih lebih kurang kos bikin itu di sini lebih kurang kos bikin itu di sini lanjutnya service lebih mah dibanding di sana emang bang Gabriel di mana apaan emang nggak nggak mangga, abang om oh, misalnya omajih cukurin korea bukan aku manggaci wa Para ajarin aku cintai tanpa memiliki tentang memiliki, Anjil. mencintai tanpa memiliki tapi memang benar ya guys ada uh, sesuatu suatu quotes itu tuh ya memang mencintai itu harus memiliki terkadang gitu terkadang tidak tidak selalu bisa mendapatkan jay. Paling mas mau makan selalu nyangkut makanan. Kamu gosok gigi ya, habis makan kan bisa. Bukan bermasalah gigi, gigiku berantakan sana sini keluar pun. Gas pasal memang Tunggu masa mengira-cabut, ih asli di cabok. Parah sih, neng. Nah. Gimana ya? Aku jadi pengen main Leon. Aku sekarang kerjaan tiap hari main Leon. Tapi aku punya dek kolektor pribadi, aku, guys. Aku punya dek kolektor pribadi sekarang. Lihat, handphone aku, guys. Gambar sini Induna. Gimana Lucu. Sore Tara, jujur ya, aku coba pakai behel itu gambar malam makanan zat bersih kan kalau ada cewek haid jadi gak masalah bagi yang paham aja tapi kata dokternya gak apa-apa, Malaysia semua mahal oh Bang Gabriel tadi Malaysia nah jauh ya kamu Bang Gabriel Fia ngaduk kalian semua ya, mana via mana Fia keeci karehan manggil aku om juga, oh parah Hadi bos, China ini hari madam ya ha, hadirin madam Haridan dan apa sih bacanya cok hari dan hari dan hadirin hadirin dan, hari dan hadirin hari dan dan had hadirin dan hari dan apa sih dan hari dan hadirin. Ah. ah hadirin, hadirin. Haridin dan Hadirin dan dot. Madam, ya Allah cantiknya Manggila <laughs> omong, rehan Cina kangen kali masa Udah cantik aja masa guys Nah, ya aku sambil ambil main lah ini ya, Terus sama-sama aku sama Eci, Sukur, Cina, para Parah, bah Nanti ya, tenang ya Tunggu aku Come back Tunggu aku come back ya Isi hair dong Main HDI Main tiap hari main. Aku punya mode APK baru guys Guys Aku punya APK baru Anjir Isi bapak suwe Bapak Mana bapak Hadi Hadirin Hadirot Hadirot Hadirat itulah bukannya lah coy, khususnya ah, hadirin dan hal. <tuk> <tuk> udahlah kalian udahlah, udahlah, skip skip uh, uh, uh, marah uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Hadirin dan hadirot uh, uh, uh, hari dot apa sih maksudnya? ini tuh uh tema aku guys tema aku guys uh. Bang Aji buatin warna pink guys buat aku guys uh. HDI-nya pink guys Hai uh. hey, warna pink hd nya nih Bang Aji buatin buat aku doang tuh uh. Mau APK-nya? Boleh. Nova jadi senda pisan gitu, cenak naon? Lain suka prank host ke prank apa? Pranking. 100B palamu. Pala anjing 100 beco. Tapi aku ah main dibaca, memang eci. Bang eci kata anjing. Ngopi guys? Kak, kak bisa pepe, pepe apa pulang pergi Komate yang mohon kalau berkenan cek in Bongkar seratus, mana seratus B ngaco Ngaco, co Mas, B2B doang. Sudah makan belum? Sudah Bapak, mana bapak? Weh, guys, guys, guys, guys Milih guys nomor berapa guys memilih ke guys memilih ke guys nomor berapa guys nah, salam abang iki malam mabar oke okay. nah memilih ke nomor berapa nomor berapa memilih enggak? ah aku ya sendiri sedih kan Kabril. aku dipanggil mamang om abang channel sudah lah channel terus ih aku dipanggil bang bril Ya 13 gak ada Mang Yan 6. 6 Cana 1 2 3 4 5, 2, 3, 4, 5 6. 6. 6 mini anjir. Bang Sohardi babi 1 10 5 1 Nino Rehan ya. 8 Facebook. Mayor 5 1 2 3, 4, 5. Mayor anjir. Berapa? Kenapa kan sih jadi kembang deh serambutnya cantik-cantik Aku udah males, lagi males ngurus diri Tara Males disiar Males keramas Nomor tiga Nomor tiga Sembilan tiga, tiga Tiga minor Anjir Muka minor kamu ya Tara sembilan Ih, Ini lalat naun sih Sembilan Mini anjim Tara muka kamu kayak mini ya Si Tara mukanya kayak mini guys ini ya, alatnya kesembelahan. Kesembelahan. Kesembelahan mengalah teh. Coba, lagi. Kita, so, ah, kita perluan dengan kita. Jadi, kayak ah, apa dipanggil abang? Abang katanya. Ibu, huruf ini nomor berapa? Aku sendiri oleh mulia. 12. Grand anjir. 12. 12. Grand. Muka Grand aing. Tah Grand. Aing yang buka Grand Anjir, Grand cok, Grand cok, gran, cok. Gran, anjir. Gran Aku dapat Grand Chok, Grand Anjir. Grand aku Chok, cok, cok, cok, Hoki, Anjir, Hoki, Aing maghren. Udah, udah, Tara diam, diam, kamu Tara. Diam Tara, diam Tara, sudah, sudah sudah super win anjay Kas Bos Sengket Sengket Sengket Gak bisa, muka Grand tuh host milih tadi mandiri Aku, aku, aku Aku muka Grand yang tadi milih boleh semua ya Pilihanku, eh anjir Pilihan aku Rehan sih kamu, diam jadi aku milih nomor 4, nomor 8, 12, belas tadi 12, B ya sekarang udah 4,8 B ya di 12, 8,8 ya 12, kenapa jadi live HD ini 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, bapak 12, bapak, bapak. Pak. Pak. Gitu kok giginya gitu kok, ini karetnya Kusreng, gak mam, mam, mau Dan aku tadi was i, kaya ngejar gajian ngaku lah Oh, udah aku. ngaku hmm. Bagi abang-abang, karena cewek-cewek tangguh, eh iya bener Ih, mama juga tadi milih, 48-12, eh, bener-bener gel. Bapak, kemana mana sih Bapak? Isi. Panas sih enggak typing, Bapak enggak suka lihat aku ya. Bapak kenapa Pak enggak typing? Oke lagi max Med. bersyukur Bang alhamdulillah guys ya. Alhamdulillah guys ya. Jangan jangan mau mukmul guys ya, dikasih alhamdulillah ya dari 2B udah naik 5B nih, lumayan. Biar apakah? Biar hangnya nyatu. asal udah i udah jam tiga memang ih iya host kenapa panah apa nggak typing tanyakan hal atuh saya cantik kalau kan kali panggil Om Om Tara katanya ribet nggak sih pakai kawat gigi ribet wow wow wow wow wow wow wow wow ribet banget ngat ngat ngat siapa ya, yang kayak Wangin Jir embe cantik itu karena ibu di buku tercinta guys milih lagi guys milih lagi guys milih buru buru buru buru buru typing ini milih lagi dapat gentong lagi buru milih buru cepat cepat cepat cepat typing gentong gentong gentong buru, buru buru buru guys buru gentong guys buru guys cepat dong. buru anjir sebelah senacik setara I grand sebelas anjir grand anjir berapa lagi balik balik ih satu aja milihnya atau jangan tiga sepuluh Sirehan, sana grand anjir grand grand han grand duduknya, han buru buru buru berapa satu aja milnya satu halucia ih bangke dua sana Sirehan, sana dua major 7, 4, 5, 6, 7, minor, anjir Mama, kena gablokmu, lu itu perempuan Nangis, nangis, sebelah, merah-merah Di sebelah, merah-merah, padahal sebelah, senangis Ini gabloknya, 9, cena Minor, anjir Kata dokter, berapa kali itu, kak? Berapa, pakai pake, pake itu, apanya? Klik semua sih 8, cena Anjir dasar sitara Ih, muka minor, kamu tara Gagal sitara, mah padahal Green udah kebuka dua, muka Minor, Kametara. Ini udah berapa lama? update anjir guys, tolong. tolong. Guys tolong Abtem dulu, ya Allah. Bentar mang, ih jangan ninggalin loh. Pola mini anjir naon Minor sih ya. Aku... Nah. Minor, kamu satu grand waduk, waduk, waduk, waduk, waduk, waduk, waduk, waduk, waduk, waduk, waduk, mini dari mana? waduk, mini dapatnya min. Anjing, anjing, apa ini? waduk, waduk, waduk, waduk, waduk, waduk, waduk, waduk, waduk, waduk, waduk, karena kamu mau kami kam kam in notara ini itu anjir warna biru minar bodong bodong bodong bodong biru minong <tuk> mang iku mak, kopi aku mang dibungkus waangus enggidi <tuk> <yang> dia 20... dua <tuk> puluh i anjir dua puluh pon menit stafulazim demi alek Demi Alek anjir. Kira, kira udah sejam, Cok. Gue ternyata lagi koresponnya be. gue, anjir. Si botnya, anjir. Ih, kirain -kira udah sejam ya. Astagfirullahaladzimu. Tari sebelah segera nol, tapi kamu. Tapi kamu, kamu tadi yang menghasilkan minor ya. 30 menit kampret ya Aku gak percaya pola anjir Gak percaya pola Tunggu belum keluar lagi gentongnya Belum keluar lagi Bang Ajis Belum keluar lagi gentongnya Bang Ajis Disini banyak semut Mungkin aku manis ya Mengajar kamu hmm. hanya dirimu. Satu sembilan puluh apa? Satu sembilan puluh, Gas max, ini udah max bed. Max bed ini tuh. Max bed ini. Sekali, jadi kayak pembor gitu tuh ya cewek. Sorry Hinata, Hinata anjir, bukan semut suka yang itu anjir Kalau gini kelihatan jiwa lembutnya ya, mulai bahara nampak kali bakatnya Lembut gimana Lembut gimana kayak Ichi, gak ada aku lembut-lembutnya anjir serius siapa Gak Mendingan aja, aku mereneng nih. Mandi dulu, Pak. Aku udah mandi, cok. mandi dulu Megawati. Orang mana Bandung? Kalau jidat tetap, pokoknya tetap sih, kelihatannya seger gitu. Dia biar jidatnya kelihatan aja, biar glowing sih. supaya suka orang mana, Kak Bandung? Ngomongnya kabel lembut banget ya Lembut gimana, anjir megahun, Lembut gitu, Mana skater? Belum bang, anjir sabarlah bang Belum skater ini, sumpah lembut banget aku sampai terpukau sih bang Apa bedanya? sih siapa itu? Abang-abang itu Lagi nonton apa abang itu tuh ni Angger, siai eh bapak ih ih makasih bapak thank you berkasal di mereka rezekinya lancar karena sebelumnya terkena bapak kasih sama perdebat-perdebat kena penyeng musik selanjutnya rezekinya lebih ke thank you ini deal dulu guys ah songketar guys songketar guys nah songketar songketar songketar songketarnya busuk kata begini, ini busuk anjrot ada bukan taring bang bukan taring ha sengketer lagi guys sengketer lagi guys sengketer lagi guys mah sengketer lagi guys sengketer dalam sengketer guys ya supruh Dia luar sebenarnya farming bintang Dapat 2,4B Udah 7B guys Nah via sendiri pendapatnya cuman aku Nah via anjir Via sendiri pendapatnya sama kayak aku Emang lembut banget nih Caca lihat katanya hangat kata. Halo Caca apa kabar? Siapa? Gak ada isi maju Cenah skill jempolnya dulu lah Cenah Pasti lihat sebenernya kuat taring panjang kali, tumpuan taring ini karet Isinya 2,4B yang tadi sangketer yang tadi isinya 2,4B Dhani, halo Dhani Beberkenan nanti cek away Ayo, haus penasaran aku katanya Sungkater ya guys ya Oke, ya Eh, Mangians Bentar, bentar aku kasih tau sesuatu yang sesuatu suat Tepannya Mangians, bentar sangketer lihat dulu ya Mangians ya bilang, berusaha yang indah ini channel Abang itu kenapa memang <laughs> Ini Isinya busuk ya guys, cuma 400M Pose, pose mau SS Gimana pose gimana posenya Posenya gimana Gimana posenya Kayak tadi di foto gitu. Di foto gimana sih Balik ya, masih dek. Hmm. Ah, atuh lah. Pembelasnya Semangat kerja, Amis. Aji, pedang, Semangat kerja. Ya. Semangat. Mega, win-win. Tadi yang lucu yang pose pertama cena. Yang gini Ah bejir kerjaan malah Ngahulang gini Hayangan kamu hayang cip bang Ajis Ngomong, wajib banget, jis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini aku baru naik 7B, baru naik 7B tuh. Baru naik 7B, cok. Sabar ya, nanti aku bagi-bagi ya. Kasih aplikasi biar berbagi foto. Rasanya, eh, kok beli benda lucu, nanti kok. Aku sampai kau foto beli di mana di Cina beli di Cina eh guys aku udah dipanggil sama si Mamang guys kerjanya udah habis jadi kamu kalau kerjanya udah habis mau gimana jadi kamu kok kerjaan habis mau gimana guys aku udah dipanggil sama si Mamang kata si Mamang Mamang udah nyampe wah Oke okay guys, berikut aku mau pulang Berikut aku mau pulang Ya aku Mau pulang hmm. Oke okay guys, berikut aku mau pulang Jadi aku pamit undur diri Terima kasih buat semuanya yang udah ngobrol Mampir Makasih udah support aku Thank you buat mangyan, I love you so buat mangyan. Makasih buat Ke -Eci. Makasih buat yang udah support aku Bapak Mati yang Makasih Bang Ajis Makasih Rahan Makasih semua anak tutung tercinta Semuanya I love you so Aku pamit undur diri dulu See you next time, see you next life Mohon maaf beda salah kata, mohon maaf beda kata-kata Tolong -kata berkata di hatikan atau dan bikin anak tak maaf ya Selamat assalamualaikum.